Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, smelternya, hilirisasinya ada di negara lain, seperti tadi disampaikan Pak Menteri, ada di Spanyol, ada di Jepang. Nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka. Inilah kenapa smelter PT. Freeport ini dibangun di dalam negeri yaitu di Gresik Provinsi Jawa Timur Selama 40 tahun yang 2 billion itu rata-rata dinikmati negara lain Pak Apakah 70% ke Spanyol maupun ke Jepang Pak Jadi untuk hari ini menjadi bersejarah Karena ini seluruhnya nanti akan diproduksi di Gresik Dan rencana akhir tahun 2023 ini Desember 2023 konstruksi fisiknya akan selesai 100% dan akan lanjut dengan uh, pre -commissioning dan commissioning dan perkirakan mulai bisa berproduksi. Pertama Kartu tembaga itu di bulan Mei 2024. Dan nah, nanti full capacity production-nya di 2024 Desember. Presiden Joko Widodo kembali membuat langkah besar dengan membangun smelter tembaga terbesar di dunia di Gersik, Jawa Timur. Pembangunan ini menyebabkan dua negara Jepang dan Spanyol yang selama 40 tahun telah menikmati hasil kekayaan alam Indonesia hingga bilionan dolar terpaksa harus dihentikan. Pembangunan smelter single line terbesar di dunia, yang kedua ada 1,6 juta ton itu ada di Cina, ungkapnya. Tony menyebutkan bahwa smelter teranyar milik PTP ini dapat menampung pengolahan konsentrat tembaga hingga 1,7 juta ton per tahun. Dari kapasitas input sebanyak 1,7 ton tembaga itu menghasilkan Tandasnya, hingga 2022, Freeport sudah menghabiskan biaya senilai 1,6 miliar US dollar atau setara dengan 24 triliun rupiah, asumsi kurs 15.29 rupiah per US dollar, dari total biaya yang akan dikeluarkan sebesar 3 miliar US dollar atau sekitar 45 triliun rupiah. Tony menyebutkan bahwa PTFI menargetkan smelter barunya itu akan mulai beroperasi pada Mei 2024. Proses konstruksi fisik smelter tembaga barunya ini menurutnya ditargetkan bisa selesai pada akhir 2023 mendatang. per tahunnya. Adapun kepemilikan saham PTV di PT Smelting saat ini baru sebesar 40%. Namun demikian, perusahaan berencana untuk menambah kepemilikan saham menjadi 66%. Penambahan saham ini karena PT Smelting ini juga dalam proses ekspansi atau peningkatan kapasitas. Adapun peningkatan kapasitas di Smelter yang telah ada tersebut di sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh mereka. Presiden Jokowi menyayangkan hal tersebut, karena itu artinya Indonesia tidak memiliki nilai tambah dari harta karun di negeri ini. Apalagi, Indonesia merupakan pemilik cadangan tembaga terbesar ketujuh di dunia. Tembaga merupakan bahan baku penting untuk beragam industri, mulai dari infrastruktur, transportasi, alat berat, peralatan rumah, tangga berencana melakukan penghentian ekspor bahan mentah dari tembaga tahun ini. Rencananya penghentian ekspor bahan mentah tembaga berkaca pada smelter milik PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara, (AMNT) yang mayoritas telah jadi milik Indonesia. Jokowi ingin Indonesia bisa mengolah seluruh konsentrat tembaga sendiri. Konsentrat merupakan hasil pengolahan dari biji tembaga. Badang. Adapun kandungan logam setelah menjadi katoda, ini bisa sampai sembilan puluh sembilan koma persen.